Masukkan semen kurang lebih satu senti ke dalam cetakan semen kering, ya. Untuk selanjutnya, kita ratakan. Lalu tambahkan adonan semen yang sudah dicampur dengan pasir dan dikasih air, kurang lebih sampai setengah cetakan. Selanjutnya, kita tumbuk dengan menggunakan sayur Tambahkan adonan semen dan pasir oh, hingga penuh. penuh ya? Sampai ya. oh, ya, Hingga penuh ya. Hingga penuh. Hingga Cetakan kocok, cok, kocok, kocok, kocok, kocok, kocok, kocok, Habis saja kita press dengan sampai padat dan rata. Ambil lalu kita tuangkan ke dalam. kita angkat, jangan miring, ar miring, alo, jempolnya hmm. Tuh, orang orang -orang. Hmm, kita angkat tutupnya, selanjutnya hmm, jadi sudah.